Jadi kita bakalan nyari ayam satu, ntar kita bakalan dijadiin banyak. Jadi kalau di Minecraft ini cuman butuh satu aja ya, nggak perlu ada betina atau jantan. Cukup satu ayam bisa menjadi banyak banget, luar biasa. Ini ayam nih, tersesat nih kayaknya nih. Ntar kita bakalan membuat ayamnya banyak banget. Waduh, sorry, yam. Nggak seng sengaja nggak sengaja, sorry, sorry, Lu turun ya lam, yam. Jangan di situ, yam. Sukupnya habis nih. Jangan di situ, yam. Masih ah, ayam di situ mulu ya. Nah, udahlah, ini tanahnya kita, ituin aja sama batunya nih batunya kita lah ayamnya kemana? wih wih di situ ya mbak. ayam sini ayam sini sini sini ikut ikut ikut ya malah loncat loncat sini, yam. sini yam. Ayu, ayam sini ayam ayo ayam sini ayam ayam sini ayam Oke, rompat, good, Iya bagus, bagus. Ayo muruan ya, ini si ayamnya manja banget ya. Ya bagus lewat situ. Ya oke. ikutin, ikutin saya, ikutin saya, ikutin saya, ikutin aku ya. Sini ya, ya oke, sini yam jadi ayamnya itu bakalan ngikutin kalau kita megang beras nih ya. Ini berasnya warna kuning ya, beras kuning. Beras jagung. Buat yang nggak tahu, harusnya buat beras kuning dulu. Nah, baru ayamnya baru mau ngikutin kita nih. Nah, kita simpan di sini. Aduh, ayamnya belum masuk lagi ya. Yam. Masuk lu, Yam. Ya, good job. Yep. Bagus, bagus, bagus. Nah, tutup. Nah, ntar si ayamnya ini bakalan bertelur ya. Emang aneh ya? Nggak perlu jantan sama betina ya? Ini di mini world doang nih. Cuman ayam bisa bertelur dan beranak tanpa ada bapak dan ibu ya. Cuman satu ayam nih. Nih, lihat ya. Dia lagi mengerami. Nah, jadi ayam satu. Jadi ayamnya itu bakalan bertelur terus menerus sampai si ayamnya bosen. Jadi sampai 100, 200, 300 ayam juga bisa ya. Jadi kayak gitu caranya buat beternak ayam cukup ambil satu ayam dan kalian bisa buat peternakan ayam sendiri. Segitu aja untuk video kali ini, subscribe, terima kasih, see you.